Akankah Euro USD bergerak bullish? Bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi dari sekitar area resistan jika pergerakan Euro USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.132.02 sampai 1.130.62 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.137.94. Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 13.62 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.12836. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212